Baiklah para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar-kabar bahagia dari idola kita. Untuk mengawali perjumpaan kita, para sahabat ya. Kita gak bisa move on banget ya dengan momen kemarin Saat Bunda Lesti off-air di acara pernikahan di Cianjur tempatnya Masya Allah Saat foto bareng bersama pengantin persahabat ya Kemalahan kita salvok dengan Mas Rangga persahabat ya Kita lihat tuh Mas Rangga sampai bawah banget tuh moto ini Masya Allah Selalu bikin Salfok banget ya Luar biasa juga antusias dari warga Cianjur yang begitu pengen sekali melihat penampilan Bunda Lesti di acara kemarin. Luar biasa. Kita salut, kita bangga, dan pastinya kita bahagia sekali dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Mas-mas yang di depan kurang bawah tuh yang motos kalian rebahan katanya tuh, Masya Allah. Ada juga tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram. Haryati Darman mengatakan, ya fokus lagi ke Mamang Rangga deh katanya tuh. <totoh> Pasti bakal ada vlognya ya persahabat ya, ditunggu aja di Leslar Entertainment karena sudah diabadikan dan... Kemarin sekaligus melakukan proses syuting. Mudah-mudahan kejutan akan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat disimbang juga di unggahan 3D Entertainment semalam yang merasa bangga dan tentunya pastinya bersyukur ya, tembus trending di YouTube Indonesia untuk umum dan 2 untuk musik. Dan 3D Entertainment pun para sahabat yang meneruskan sebuah kalimat. Terima kasih atas support yang tak pernah henti Dari Official Lesti Lovers Indonesia Official Lesler Lovers Indonesia Dukungan kalian sangat berarti Selamat Lesti Kejora yang selalu bercahaya lewat setiap karya Terima kasih ke Adibal atas karya yang penuh ketulusan ini Wow, luar biasa banget persahabat ya Selalu bercahaya Lewat setiap karya itulah Bunda Lesti yang selalu bikin kagum dan bangga banyak orang Shalut ya kepada Lesti yang selalu berkarya dan karyanya selalu diminati oleh banyak orang Diva muda, Diva dan Dud sang kejora kita yang tak henti-hentinya selalu membuat kita kagum Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan. Jangan lupa juga persahabatnya ya, untuk streaming terus, lagu-lagu terbaru, Bunda Lesti Kejora. Berikutnya juga persahabat ya, perhatikan di unggahannya Osal Sugi. Usasuki semalam pun ini mengunggah video nih persahabat ya Bertemu dengan salah satu penggemar acara tasbih Lesti dan Rizky Bilar Dari negara Malaysia nih persahabat ya Masya Allah dukungan pun Sampai ke Malaysia kita bangga Alhamdulillah persahabat ya Banyak yang sayang, banyak yang mensupport Lesti dan Bilar Kita lihat juga ya Usasuki meneruskan sebuah kalimat Jumpa penggemar tasbih indosiar jamaah haji dari Kuala Lumpur, Malaysia Lesti Rizky Bilar namanya di tag ya oleh Ustaz Subki Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Ada Bang Boril yang ikut menanggapi dengan memberikan love hitam 3 Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya Dari akun Instagram, Lintang413 mengatakan Abah semoga tasbih ada lagi, amin kita doakan ya mudah-mudahan acara tasbih kembali hadir di Indosiar. Tentu kita setiap pagi pasti suguhkan kebahagiaan lewat acara tasbih. Apalagi benar, -benar si Papa Bilar tampil bareng. Wow, masih seru banget di persahabatnya. Doakan support dan dukung yang terbaik. Berikutnya, untuk info persahabatnya jangan lupa, malam hari ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar acara Dangdut Academy 5 Audition jam 20.30 waktu Indonesia Barat kita akan disuguhkan kejutan juga di malam hari ini jangan lupa stay tune di Indosiar karena akan ada penampilan Bunda Lesti di acara Dangdut Akademi 5 Audition yang akan disiarkan malam hari ini juga di Indosiar berikutnya persahabat, ya, jangan lupa juga untuk warga Konoha menyaksikan mendukung acara Bunda Lesti dalam acara Poles Kepoin Lesti yang akan tayang sore hari ini jam 17.00 atau jam 5 sore tayang setiap hari Senin dan Kamis jangan lupa juga untuk selalu mensupport, selalu mendukung acara Idola kesayangan kita salah satunya adalah acara Poles Kepoin Lesti eksklusif yang akan hadir di aplikasi video.com tetap kita semangat, tetap kita support dan solid, serta kompak mendukung karya idola kita. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.